Sobat Health, this is one minutes. Health, this is one minutes. Akan membahas tentang apa itu leukemia. Leukemia secara gambaran pada umumnya yakni kanker darah yang memburuk Pasien yang menderita penyakit ini memproduksi sel darah putih yang belum matang dengan jumlah yang sangat banyak. Dimana pada kondisi ini dapat menimpa pada anak-anak dan orang dewasa, meskipun diagnosis lebih banyak ditemukan pada orang dewasa. Penyebab leukemia seperti kebanyakan jenis mieloid akut. Ini merupakan jenis kanker darah yang paling cepat berkembang. Yang kedua, leukemia limfositik akut. Jenis kanker darah ini seringkali terjadi pada kelompok usia tertentu, pada anak-anak berusia di bawah 15 tahun dan orang dewasa berusia di atas 45 tahun. Yang ketiga, leukemia mieloid kronis. Kanker jenis ini cukup unik karena hanya jenis ini yang memiliki hubungan dengan jenis-cacat yang disebut dengan ABL dan BCR yang disebabkan oleh masalah pada kromosom PH yang keempat, leukemia limfositik kronis memiliki karakter seperti AML namun kanker jenis ini berkembang dengan lebih lambat bahkan hingga bertahun-tahun. Lalu yang terakhir apa saja gejala leukemia? Yang pertama hilangnya berat badan tanpa alasan, yang kedua berkurangnya selera makan, yang ketiga keletihan, yang keempat berkeringat saat malam. bengkakan kelenjar ketat ini. yang ketujuh demam yang kedelapan kekurangan sel darah merah atau anemia, yang kesembilan memar. yang ke 10 nyeri tulang atau sendi yang ke kesebelas pembengkakan hati atau limpa yang kedua belas merah atau ungu pada kulit. Jika kalian merasakan gejala ini, segera periksa ke dokter agar melakukan tes darah untuk menghitung jumlah darah dan benda